Oh, yang buta, yang botak Oh botak, yang botak Oh, ini botak juga. Oh hei, ya, hei, ya hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, oh, Oh, oh, hei, hei, hei, hei, artis nih Oh, ya. kamu kemana? ikut, ikut gimana? Ikut. oh ya oh ada mainan ya? mau mainan gak? Ya? kamu berapa? 5 ya. ini mau gak? oh ya ada, ada, terima kasih Bapak dapat apa dari Pak Ganjar, Dek dapat mau apa ya apa ya ini dia bukan fotonya, dia pakusain. Dia iya. Tapi ada Iya, gak lah, yang gak pak pakusain jah. Si dia jajahan ada yang pak, kajar, ya, jajar, si. pak ke priwe. <laughs> orang ngobrol Orang ngobrolnya kebril, turun <laughs> dipajak kok. Kok pecah, kok pecah kepaknya orang lomba nih karena Pak Gusar duluan banget oh, ya Pak Ganjar. Si, pak Gusar lomba. Pak Ganjar duluan banget. Banyak sih menek-menek. Kenapa anak Durak keton ya? Uh, nemu. Oh, nemu. Atenonya pak. Kamu di foto itu ketawa, ketawa, ketawa, ketawa. Ya. <templar> yeah. Oh iya. Yeah. Oh tuh tuh, ini loh, <templar> ini nih, gaya ini loh, ini gaya. Ini kamu lihat Cerna, ya. Yeah. <templar> terima kasih, Pak. Ini apa isinya? Dada, di jalan ya. Dada, ya di jalan ya. Hati-hati ya, ya di jalan ya Hati-hati ya. ya sehat semuanya ya Hati-hati ya semua ya Salam untuk keluarga ya. ya Ya malah pelahir batin semuanya Terima kasih untuk Pak Ganjar Harapannya lebih sukses lagi di depannya Senang sekali bisa ketemu keluarga Udah 2 tahun nggak pulang Kerja Pak Ganjar Benur Jawa Tengah, Alhamdulillah bisa mudik gratis. Berdasarkan mudik gratis dari rekor jateng Pak Ganjar, terutama sangat-sangat terbantu di ongkos bisa buat biaya yang lain. Terima kasih Pak Ganjar, semoga tahun-tahun ke depan makin banyak, makin lancar, dan membuat warga Jawa Tengah bisa mudik dengan nyaman dan aman. Oh, yang berapa mas berangkatnya? 25, 45, oh, 55 Bentar lagi. Selamat ya, sehat sampai di sana ya. Oh ya, just... nanti pakai ini langsung Nanti kalau saya ingin siapa itu. Karena teman sudah kita boleh kalau kalau di sekitar dia nyaman. Ini kita memberangkatkan kloter uh, pertama untuk mudai gratis menggunakan kereta ada 8 gerbong dan nanti masih ada yang siang dan sore hanya kita 544 ya dari pengembang yang terangkut dan tadi saya sempat bertemu dengan warga rata-rata mereka akan turun di Kejumas lalu ada di Kebumen sampai uh, tujuan akhirnya di Kutuarjo dan uh, kita senang lihat masyarakat bisa mudik gratis, mereka bisa bertemu keluarga lagi dan relatif kalau dengan kereta api memang lebih nyaman sebenarnya dan ini juga bagian dari uh, mendistribusikan angkutan-angkutan yang lebih banyak untuk menghindari mereka yang ada di jalan raya sehingga kita harapkan dengan uh, mereka naik kereta api yang relatif banyak yang bisa diurai lah dari kemacetan dibanding mereka menggunakan kendaraan umum yang di jalan raya kemudian nanti yang siang dan sore juga lancar ya sehingga mereka bisa bertemu keluarga dengan bahagia dan bisa merayakan idul fitri nanti bersama keluarga. <explosions> langsung pasien. <coughs> <mainan> Yuk, <BOY> Yang kereta apa yang jaga tinggi, Jakarta tinggi yang mudik, gratis tadi. Oh ya tak di Solo, siap siap di siap siap siap mana? di mana? siap oh siap siap siap loh ya. siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap siap ini. siap kamu siap siap siap siap siap siap siap siap siap Kemana? kemana? ya kemana ke <tuk> oh, Ngawi oh, oh. oh <tuk> ngawi mau? kamu mau? mana? ini? yang ini? oke terima kasih pak ayo ini apa ini? Oh, cokantinnya ini. Berangkat pada jam berapa? Jam Ini baru udah pada masuk. Oh, coba lihatin dalamnya. Eh, ini pulang kemana? mana? Ke kantor. Ke kantor. Bisa mana-mana? Ini suaminya. Mana ini kartunya di mana? ini? Terima kasih. Saya oh. nggak banyak, jadi tolong gue. ya sini. Ini ada Haji nih, anak-anak. kasih apa, ini aja. Salim. Salim, silap. Kamu canggit. senyum dikit aja. Senyum, no, Semoga... Oke. Okay. <koloh> <Okay. laughing> Terima. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, pinter ya, namanya, ayah siapa? Ayah salim, asalim, asalim. namanya siapa? Namanya siapa? Aisyah Aisa pinter nyanyi nggak? Pinter dong Pinter coba nyanyi apa? Biasanya nyanyi apa kak? Biasanya nyanyi kak? atas bukit Kau Terus? awas, kita pakai seluruh oh, pemandangan tepuk seluruh gerbong, seluruh gerbong, tepuk tangan seluruh gerbong teman -teman, -teman, ini, banyak sekali ya oh, pinter banget ya ini satu oh, iya, Pak. Kelas berapa? kelas kuliah tiga yang ini udah kuliah. Iya, oh yeah. iya, iya, iya, ya. Si yeah, oh ya, jamnya iya, baru ya. Iya. Mata, ini Apa oh? ini om? Oh, Kamu mobil-mobilan hmm. apa robot? Mobilnya robot. Coba. lo pulang ke mana? Pelan ke... Rante. kok bisa daftar dapat tiket caranya gimana? Anak saya, Pasti Ayo aku sudah main. batin dok seperti anak anaknya. Halo, Anaknya yang mana daftar eh, kemarin? Ma Kamu. Iya. Caranya gimana kemarin? Oh, caranya lewat dari IG pak. Dari IG? Iya. iya. kalau ada mudik gratis pakai kereta dari mana? Dari mudik ID. Mudik ID. Iya. Terus kok tahu kalau Mudik ID-nya kamu dapat yang ini, kan mudik ID dari mana-mana? Iya, waktu nah. itu kebetulan ada kuota uh, dari penghubung jateng, Pak Oh dari penghubung yeah. jateng. terus kamu daftar, yeah. lewat IG juga Iya. Yeah. Nah, terus kok bisa dapet tiket? Bisa Pak, daftar Kan isi aplikasi? Iya, pakai brosur apa? Dari brosur, kan? Da -da -da dari IG terus kemana? Itu diarahin ke link, dari link terus ke brosur, Pak Oke, jadi dari IG ke link ke brosur iya. Sulit nggak? nggak kita sulit main nggak? nggak sulit nggak? kamu mau kemana? Eh, ini yang makan siapa? <tuk> ini nih pada saat pandemi kan kita tidak bisa melakukan seperti ini. Tahun lalu kita mulai angkat lagi, tapi belum serah ini dan hari ini ternyata e, ramai sekali dan tradisi kita memang ada bupati, ada wali kota, BUMN ya, e, BUMD juga kita mengantarkan mereka untuk bisa mudik agar mereka bisa ya semang lah. Kalau masyarakat diperhatikan kan semang juga. Tidak lagi. Oke, okay. jadi yang pulang ini ada dari jalur selatan, ada dua yang berhenti di Kutuarjo, lalu yang berhenti di Solo, dan yang nanti malam ada berhenti di Semarang. Jadi kurang lebih masing-masing ya 600 lebih lah penumpangnya. Jadi tiga trip ini kita coba sediakan kepada masyarakat untuk yang mau mudik melalui uh, atau menggunakan kereta api. Relatif mereka akan lebih nyaman sebenarnya. Sekaligus sebenarnya ini untuk menggeser konsentrasi pemudik ya, yang biasanya di jalan raya bisa kita pindah ke e, kereta api. Kemarin yang menggunakan kapal peli sudah, yang menggunakan kapal perang juga sudah, yang menggunakan B sudah berkali-kali mulai dari kemarin yang paling ujung, yang dari Jawa Tengah itu dari Medan lalu Sumatera Selatan Lampung, Jakarta, Bandung. Ini trip-trip yang kemarin kita e, sediakan pada para pemudik untuk mereka bisa mudik dengan aman dan mengesankan hidup. Soalnya kan daftarnya online, ternyata kan dari 500 tiket terlebih lebih cepet-cepetan kan? Jadi deg-degan juga pas itu lah. dapat sih. Itu banyak banget masyarakat Jawa Tengah yang ke Jakarta ya, jadi Pak ngebantu banget itu seru, seru, Alhamdulillah dapat rezeki dari Pak Ganjar ya. Jadi sekarang gratis. Selamat <laughs> sangat Pak Ganjar.